Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ala alihi wa wa mawala, ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita berkumpul di Madis Ta'alim. Al-Imam. Al-A'rif Billah, Al-Qutub, Al-A'leh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habshi, menambulkan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, berkhusus kepada para guru-guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali, dan segenap keluarga besar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habshi, dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Bin Muhammad bin Ali al-Habsyi Insya Allah diberikan kesehatan, afiah, dan kita semua yang ada di sini dapat berkah dari Allah Taala. Kita barusan mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Ali al haddad di dalam kitab An Nusayhid hal-hal yang berkenaan dengan tawakal. Tawakal merupakan salah satu magam kedudukan yang tinggi, salah satu magam Jenjang keyakinan, dimana makna daripada tawakal itu sendiri adalah hati merasa yakin dengan bahwasanya semua alam semesta berada di dalam genggaman Allah, berada di tangan Allah, dan dia yakin tidak ada yang bisa memberi. Tidak ada yang bisa menolak, mencegah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau bahaya, melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya, setelah itu semua hatinya merasa tentram, damai, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak goyah keyakinannya atas beragam kesulitan. Dan problem yang dia hadapi Sehingga dalam segala problem tersebut Hatinya tetap damai Dengan apa yang dijanjikan Allah Dia yakin segala perkara Berada di dalam kekuasaan Allah Dan Dia tidak merujuk Di dalam segala problem Melainkan hanya kepada Allah Batinnya Kalaupun Zahirnya Merujuk kepada manusia ataupun kepada sebab dan ikhtiar itu hanya sekedar zahirnya saja. Dan itu pun sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawakal tersebut adalah sifatnya para wali-wali, sifatnya para nabi-nabi, sifatnya para kaum salihin. Dan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kecewa. Wa ma'ya Allah, fahuah hasbuh. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupi segala keperluan orang tersebut. Allah Taala yang akan menanggung orang tersebut dalam perihal rezeki, dalam menghadapi bala musibah. Dalam menghadapi problem yang berserah diri kepada Allah, yakin percaya kepada Allah taala dan yakin semua perkara berada dalam kekuasaan Allah taala, maka hatinya akan menjadi damai, tentram dan Allah akan menolong orang tersebut. Di dalam masalah rizki Allah taala berfirman, Rasulullah bersabda di dalam hadis Bahwasanya lau tawakkalum alallahi haga tawakkulih la razaqum kama yurzatu tayir tghdu khimasah wa taruuh bi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka Allah Taala akan memberikan kalian rizki seperti memberikan rizki kepada burung yang berterbangan. Burung keluar dari rumahnya, dari sarangnya pagi hari, itu perutnya, temboloknya kosong, kempes. Tapi pulang, lain yang dia kenyang, lain yang dia bawa pulang dalam temboloknya itu penuh semuanya. Padahal burung kagak sekolah, nggak ngambil magister. Kemudian juga kagak dagang di pasar. Tapi dia mendapat rezeki dari mana? Apa dia ahli ekonomi? Orang-orang lagi pada krisis moneter. Tapi burung tetap kenyang. Nggak ada mereka demonstrasi kekurangan beras, kekurangan minyak. BBM naik, BBM turun, nggak dipikirin sama dia. Subhanallah. Kita diajarkan tawakal. Yang sebenarnya berikan contoh seekor burung lihat tawakalnya dia. Apakah dia enggak ikhtiar? Ikhtiar. Pergi jalan pagi. Pulang, alhamdulillah udah dapat dia. Dan yang dia bawa pulang ya untuk hari itu. Yang buat besok enggak, besok nyari lagi. Enggak nyimpan, ayo timbun. Kita timbun makanan. Kenapa? Ini lagi musim kemarau panjang. Atau pangan lagi sulit, kena banjir. Tidak menimbun di rumahnya enggak? Tapi dia tawakal kepada Allah Ta'ala Gak nyimpen buat dua hari atau tiga hari atau sebulan dua bulan tidak Rasulullah SAW orang yang paling tawakal Dan juga diatur tawakalnya kita seperti apa Sayyidina Ibrahim Ketika akan dilempar ke dalam apinya Namrud Itu dibangun bangunan seperti istana tapi dari kayu bakar kemudian dibakar apinya menyala dari jarak beberapa kilo udah terasa panasnya itu sayyidina Ibrahim dilemparnya itu dengan manjanik dengan ketapel ke tengah tumpukan api tersebut ketika dia dilemparkan di situ Allah taala kirim malaikat Jibril saat dilempar malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau sekarang menuju api akan terbakar. Alakah hajah? Apakah engkau punya hajat? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaik." Hajat saya kepada engkau, wahai Jibril, saya enggak punya hajat kepada engkau. Saya enggak ada keperluan kepada engkau, saya enggak minta kepada engkau enggak. Sudah sampai dalam kondisi itu dikirim malaikat Jibril untuk bantu. Ditanya, engkau ada hajat Tidak, saya nggak perlu kepada bantuanmu. Kalau begitu, minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab apa? Ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Allah Ta'ala mengetahui keadaan saya. Pengetahuan Allah akan keadaan saya sudah cukup. Sehingga membuat saya tidak perlu meminta lagi kepada Allah. Allah sudah tahu keadaan saya. Saya sudah berserah kepada Allah. Allah yang atur. Allah udah tahu saya begini, ya udah atur aja. Saya nggak perlu minta lagi. Allah tahu saya hambanya. Saya diperlakukan begini. Allah tahu. Ya sudah serahkan kepada Allah. Lantas apa yang dilakukan oleh Allah? Guna ya narukunibar dan ala Ibrahim. Langsung Allah Taala bilang wahai api jadilah engkau dingin dan selamat. Kalau cuma dingin doang, beku Nabi Ibrahim. Dingin dan selamat. Atas siapa khusus kepada Nabi Ibrahim? Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, "Itu lebih kurang selama seminggu lebih di dalam api tersebut, sampai apinya baru padam dengan sendirinya. Keluar selamat, nggak apa-apa, sampai Nabi Ibrahim pernah bilang, 'Hari yang paling lezat, yang paling nikmat buat saya di dunia adalah hari saat saya dibakar di dalam apinya, Namrud, Adem, sejuk, damai.'" Dengan perintah Allah ya narukuni bardan Ibrahim. Rezeki dibawakan oleh Allah Taala ke dalam api tersebut. Subhanallah. Sehingga Imam Abdullah bin Alul Haddad beliau di dalam doa dan munajatnya, dalam syair doa dan munajat beliau yang sering kita baca baca apa? Gada kafani ilmu rabbi min suali Cukup bagiku ilmunya Allah mengetahui keadaanku asal Allah tahu keadaanku cukup bagiku berkafani ilmu Rabbi min suali waktiari ilmunya Allah akan keadaanku cukup bagiku sehingga tanpa perlu diminta Allah Ta'ala pasti akan menjamin saya doa'ku harapanku kepada Allah taala menjadi bukti menjadi saksi bahwasanya aku ini betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para kaum salihun para kaum salihin mereka mengatakan bahwasanya man radiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila barang siapa yang rebo kepada Allah Rida kepada Allah sebagai yang mengatur urusan dia. Tawakal kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia ridha wakil. Maka dia akan mendapati segala jalan menuju segala kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya dia dapatkan apabila dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah Fahuah hasbuh. Karenanya, saudara-saudara sekalian, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap hari, saat kita selesai sholat lima waktu, kita baca apa untuk menguatkan, menguatkan tawakul kita? Kita ulang-ulang dengan lisan dan dengan hati kita, dan kita fahami, kita ulang gaidah ini yaitu Allahumma lamanya ah lima wa la muatia. Lima man'ata wala radda lima ghabaita wala jad. ya allah apabila engkau ingin memberi enggak ada yang bisa mencegah la alimah, kalau engkau ingin memberi enggak ada seorang pun yang bisa mencegah enggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau ingin mencegah enggak ada yang bisa menyampaikan kebaikan kepada kita apa yang sudah ditentukan Allah, tidak ada yang bisa menolak. Lara dari lima nggak Tidak ada yang bisa menolak takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. yang fa'udha'l jad Orang yang punya kekuasaan jabatan. nggak manfaat. Tetapi semua manfaat dari Allah ta'ala. Dalam asma'illahil husna. Ya nafik Ya bar Ya mu'ti Ya mani' Allah ta'ala yang maha memberi manfaat Satu-satunya yang bisa ngasih manfaat Allah Bukan obat Bukan harta Bukan manusia Bukan bos Bukan pekerjaan Bukan mata pencaharian Yang bisa ngasih manfaat hanya satu Allah Dan Allah Ta'ala sekehendaknya sesukanya Menjadikan manfaat dalam obat ataupun racun Terserah Allah Allah Ta'ala berhak menentukan, meletakkan manfaat dalam obat ataupun racun Dalam kebaikan ataupun bahaya Allah Ta'ala bisa letakkan manfaat dimanapun Allah Ta'ala suka Yang memberikan manfaat hanya satu, Allah Bukan dokter, bukan siapapun Yang memberikan bahaya hanya satu, Allah Bukan banjir, bukan gunung, bukan gempa, bukan siapa-siapa Itu cuma kendaraan, kosong dalamnya Pengendalinya siapa? memudinya siapa? Allah Jalla Jalal Ta'ala yang memberi Allah yang mencegah Allah apabila kita yakin seperti ini kita lihat semua ini perlakuan Allah dan Allah Ta'ala lakukan ini semua dengan hikmah apakah kita mencapai hikmah tersebut Al-Habib Ali Al-Habshi mengatakan dalam Bara'atul Istihlal Maulid beliau bilang khalagal khalga li hikmah. Allah Ta'ala ciptakan makhluk dengan suatu hikmah dan Allah Ta'ala liput dengan ilmu dan pengetahuannya sehingga itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib wa akut tadbir khaiib itu beliau mengatakan di dalam hal-hal yang gaib terkandung keajaiban dari Allah berapa banyak nikmat yang tersembunyi di balik musibah luarnya musibah bungkusan luarnya musibah tapi dalamnya ada nikmat yang baru kita sadari dan orang yang banyak berencana meninggalkan tawakal kepada Allah Ta'ala biasanya kecewa selalu di dalam keraguan selalu gundah dan kegelisahan menimpa dia dan tidak mencicipi kelezatan yang dicicipi oleh kaum salihin Al-Imam Ali Karamallahu wajha, beliau mengatakan kama ahsanallahu fima madha kathalika yuhsinu fima bagi sebagaimana yang dulu dimudahkan oleh Allah yang akan datang insya Allah juga dimudahkan kita ini sekarang hingga sampai titik ini berapa usia kita kita udah sampai titik ini artinya oke-oke okay, okay aja kita bisa makan. Kita minum. Kita lahir ke alam dunia ini Allah taala udah siapkan tangan yang menyambut kita. Tangan yang menyambut kita. Siapa tangan yang menyambut kita? Kita tahu ibu kita, tapi yang menyambut kita bukan ibu kita. Siapa? Apa kita kenal? Tangan siapa yang menerima kita tatkala kita lahir ke dunia ini? Siapa? Berapa banyak orang yang tahu siapa bidannya dia? Allah Ta'ala yang siapkan yang membersihkan tubuh kita waktu kita lahir, siapa? kita kenal orangnya yang ngandukin kita yang nyelimutkan kita, siapa? kita kenal orangnya subhanallah, Allah Ta'ala udah siapkan yang dulu-dulu hingga titik ini dibikin lancar, dibikin bagus terus yang akan datang setelah teruji jaminan Allah kepada kita terus hingga titik ini kita mau ragu terlambat Semuanya teruji Allah Ta'ala baik Kepada kita Sebagaimana yang dahulu baik Insya Allah ke depannya lebih baik lagi dari Allah Ta'ala Kata Imam Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Habib Ibrahim Bin Agil bin Yahya Beliau membuat tahmis atas bayat, syairnya al Imam Ali bin Abi Talib beliau mengatakan qibali, wadiktu, hiyali, علي, li, atama, qabah, rida, mabah, apabila saya ditimpa beragam kesulitan problem besar Hati saya menjadi sempit, sumpah, stres, dan saya udah nggak punya daya upaya lagi. Maka saat itu saya teringat, saya ulang-ulang, saya ingat ucapannya Imam Ali. Apa ucapannya Imam Ali? Rodhito Bima Allahuli, Amri ila Khaligi. Saya reba dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala bagi buat saya, saya reba. Dan saya serahkan perkara saya kepada Allah. Ketika saya ulang-ulang, ucapan syair Imam Ali tersebut... Enggak sampai sore, melainkan Allah Ta'ala berikan saya jalan keluar. Dan datang kabar gembira, dan membuat saya makin riba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sebagaimana Allah Ta'ala, kata Imam Ali, perbagus yang terdahulu yang datang, yang akan datang juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang terakhir nih satu hal lagi, artinya tawakal kepada Allah Ta'ala, ini ketentraman batin, yakin, hati dengan ini semua perkara di bawah genggaman Allah dan hati merasa damai dengan keyakinan seperti itu bukan berarti tawakal dia tidak berikhtiar sama sekali ikhtiar tetap ada dengan tawakal yang dia miliki kadang tuh orang dia punya banyak ikhtiar punya banyak usaha ketika hatinya gak ada kecenderungan terhadap hal-hal usaha yang dia miliki gak bergantung kepada usaha tersebut Hatinya tetap bergantung kepada Allah dan ketika ini semua hilang nggak ngaruh dalam hatinya. Maka walaupun dia punya banyak usaha bukan berarti dia meninggalkan tawakal, dia tawakal kepada Allah Taala. Namun ada orang nggak punya duit apa apa, tapi dia pengen ini pengen itu tamak serakah kemudian juga hatinya melirik apa yang ada di tangan manusia. Nah itu nggak disebut tawakal, itu disebutnya emang kagak punya duit tawakal tersebut hati bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yakin perkara berada di dalam genggaman Allah. Al Imam Husain ibni Syekh Habib Akbar bin Salim dia punya banyak usaha. Tapi dia tawakal kepada Allah taala. Sampai pergi ke Nabi Hud, ziarah ke makam Nabi Hud bersama anak cucunya, itu seluruh anak cucunya sampai pembantunya semuanya naik kuda. Lebih dari 70 ekor kuda, kuda itu dulu kayak mobil Mercy. Kuda yang bagus-bagus. Sekarang juga kuda harganya mahal. Sampai ratusan juta, semua anak sampai pembantunya naik kuda, lebih dari 70 ekor kuda buat beliau dan semuanya. Sampai orang-orang kagum, heran, melihat ini bagaikan kerajaan yang dia miliki. Maka dia katakan, ketahuilah, lauhalakat, filahbah, mataharakat, minni, syarah. Seandainya nih, yang kamu lihat, anak, cucu, harta saya, dalam sekejap hilang nggak ada selembar rambut pun yang tergerak dari hati saya, nggak ngaruh apa-apa. Kenapa saya sudah riba kepada Allah Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tawakal kepada Allah Taala bukan berarti nggak ikhtiar, ikhtiar ada dua macam, ada dari sisi akhirat, dari sisi agama dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadat. Ada juga tawakal dari sisi dunia, dengan ikhtiar usaha, bekerja. Dan dua-duanya ini harus kita lakukan. Dan di atas itu semua kita nggak bergantung kepada ikhtiar dan sebab musabab, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ikhtiar tersebut tidak dihalalkan orang yang punya kemampuan untuk ikhtiar. Terus dia tidak berikhtiar, dia tinggalkan keluarganya kelaparan, terus dia ngejerit tawakal. Udah gitu dia ngemis sama orang. Dia minta tawakal. Habis bagaimana? ya saya mau minta-minta sama orang. Mau minta ke sini, mau minta ke situ, tidak dihalalkan, terus dia ngejerit tawakal, tawakal apaan. Tapi dia ikhtiar. Nabi Muhammad, beliau pun juga dulu, sebelum menerima wahyu, beliau pun juga bekerja berdagang untuk Siti Khadijah. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Punya sembilan toko, Namun semua digadaikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad oh, Sayyidina Umar, oh, Sayyidina Uthman Dengan hartanya beliau, oh, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Tapi semuanya itu Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lain halnya, orang yang memang Diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fihal Tajrid, maka ini suatu magam Yang lain, kedudukan yang lain Tetapi, al-hagga Antam kutha haithu kata ruslan yang hak itu artinya engkau menjalankan apa yang Allah Ta'ala tempatkan dirimu dalam ikhtiar, ya sudah ikhtiar, dalam tajrid, dalam tajrid, dia laksanakan tersebut karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita mau bicara tentang masalah tawakul, kayaknya dua hari masih belum selesai banyak contoh-contohnya banyak detailnya di dalamnya, awal hasil kita tuntut ilmu, kita belajar, dan juga jangan kita lupa bahwasanya semua sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tinggal kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan niat yang baik mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allahumma ya manufagah khairil khair wa anahum alaih wa fibna lil khair wa inna alaih berahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu sayyidina muhammadin nabi lumi wa alihi wa sallam wa rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh